robot baru jalannya ekstrim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel seni kocak guys ini saya mau hunting hama tupai guys ini saya sudah sampai lokasi. Ini saya bersama unit Sub Dragon. Nih guys. Ini bersama adik saya ini. Adik Akbar. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan di-skip guys. Bagi yang menonton video ini semoga rizkinya dipermudah sama Yang Maha Kuasa dan semoga diberi kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys di channel Sniper Kocak guys. Tetap tonton videonya sampai habis kita ikuti jalan-jalannya guys ini tepat lokasi huntingnya guys sama guys. tupai sering merusak ini pohon kelapa yang sudah dideres Poin guys di sana tadi guys, saya ambil dulu guys. Poin lagi, guys. Di sana itu barusan, guys. Nembaknya dari sini tadi, guys. Saya ambil dulu poinnya, guys. <SILENCIO> poin sudah dua ekor guys ini sudah lelah dan capek guys saya kira cukup sampai di sini saja videonya saat ini guys ini sudah poin dua ekor ini guys ya, jangan lupa like comment dan subscribe atau share dan tekan tombol loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh